Kita berharap cinta itu cuma dan beta Yang beta harap rindu itu selalu dan beta Beta dirantau khas Terus, Tanjung langgar Laut dan Biru, tempat yang jauh di sana, Ale pun dan kasih salam. Cinta yang sulit, hai janji singa, ganteng-ganti biar sekarang jarak yang kasta bisa gantung. Cuma diminta Yang betah harap rindu itu selalu diminta Betah dirontau kau setinggal lele Tapi rindu dan cinta Ini Sehingga akan berubah Tak putus tak Cinta yang suhika janji sing akan terganti, biar sekarang jarak yang kau tak bisa ketahui.